Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar menarik, kabar baik, kabar bahagia dari idola kita Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada ungan spesial banget ya dari Ayah ke Jura. Dilamat akun Instagram Ayah Kejora satu jam yang lalu ini memposting foto bareng Abang Fatih Aduh Masya Allah banget ya senyumnya dari Baby El Bikin kita nambah semangat aja nih persahabatnya. ya Masya Allah luar biasa Kita simak juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan oleh Ayah Kejora Assalamualaikum Nggak haturkan wilujung beboran siam satu syawal 1443 hijriyah. Bilih kantos nyung kulit dina ati Tugenah dina manah Kasiku tutur Kata jong omongku pribados Semuja ridho ngahapunten Sama daya persahabat tuh persahabat tabakallah Wa minkum syai'a wa Kata ayah ke Minel ya, untuk keluarga besar Leslar. Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Amin ya Robbal 'alamin. Bayang sekali para sahabat tanggapan yang diberikan juga oleh para sahabat. Kita lihat, para sahabat ada komentar dari Lida selfie. Kita simak, para sahabat yang komentarnya binal aizim wal faizin maaf lahir batin bapak lututnya ponakan nih katanya tuh wah wow, masya Allah banget ya selfie aja safok dengan baby L yang semakin gemes semakin ganteng dan semakin lucu masya Allah luar biasa dan kita lihat juga persahabat ya siang hari ini kita mendapatkan asupan vitamin bahagia langsung dari pabriknya masya Allah abang Fatih lagi bersama Papa Bilar ini posisinya sedang di kamar nih persahabat ya tuh ada... Naruto ada Hello Kitty Pokoknya mantap banget nih persahabatnya Kesukaan dari Lesti dan Rizky Bilar Alhamdulillah Tentunya sudah disuguhkan langsung Persahabatnya Vitamin Bahagia Hari ini oleh idola kita Masya Allah banget ya Dan kita simak juga di berikutnya Abang Fatih sampai ketawa bahagia Main bareng Papa Bilar Aduh Rizky sangat menggemaskan Sekali happy banget Pastinya kita semua yang melihat Postingan video ini masya Allah mudah-mudahan selalu sehat untuk Leslar dan mudah-mudahan selalu dilindungi dan selalu dijauhi dari orang-orang yang tidak baik amin ya Robbal alamin dan berikutnya juga persahabat kita simak di unggahan IG-nya Papa Bilar ini baru saja mengunggah postingan baby Els yang lagi ngedot nih persahabat ya dan pastinya persahabat kita bikin salfung juga nih Papa Bilar ini tentunya mengarahkan Kameranya ke dinding kamar Nih persahabat ya, ada postingan Naruto, ada Hello Kitty juga di situ persahabat, kita simak juga Berikutnya ada Naruto, kalau kata Papa Bilar ya Ini perpaduan Naruto sama Hello Kitty Aduh Masya Allah, ini bikin cute banget ya <guluh> Kegesrekan yang selalu Bikin ketawa ngakak bahagia Masya Allah, kita bangga Kita bahagia sekali mengidolakan Lesti dan Bilar Berikutnya kita mampir ke fashionnya Bunda Lesti nih persahabat ya baju sweater yang dipakai oleh bunda lesti, ini lagu tas final loh luar biasa, Dibantus harga seharga 1.659.000 rupiah luar biasa, masya Allah banget yang mudah-mudah berkah, barokah untuk rezeki idola kita masih menunggu kejutan dan pasti masih menunggu cidukan vitamin terbaru siang hari ini, jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate dan terhangat berikutnya